Halo guys, sekarang Snake Video lagi bagi-bagi hadiah ya. Kita akan cek dulu ya. Nah di sini ada vouchernya Alphamart, IndoMaret, Tokopedia, dan Google Play ya. Nah misinya ini gampang banget kok guys terus nih contohnya ya yang sudah saya ambil barusan nah saya ambilnya yaitu voucher Google Play sebesar 50.000 rupiah ya nah hanya mengundang dua teman saja ya kawan-kawan itu mengundang teman yang belum pernah download snack video ya maka kita bisa mendapatkan voucher Google Pay sebesar 50 eh apa nih? 50.000 kah berapa nih ya? lihat dulu deh. Oh iya, Rp50.000. Kirain di atasnya ini 500.000. Nah Terus, kalau misalkan kita udah mengundang teman, di sini pasti ada historinya ya. Tapi saya belum mendapatkan ya, guys, karena belum mengundang teman. Nah, bagi kamu yang belum, silahkan ya, ambil keburu barangnya habis. Nah, kita akan cek. Cek, cek. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 139.000 ya, kawan-kawan. Hanya saja saya belum menariknya ya. withdraw bisa melalui Oppo, Dana, GoPay dan ShopeePay ya, kawan-kawan. Oke okay lah, sekian dari saya, kawan-kawan. Ya, Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.